warna agak putih ini sudah selesai guys warnanya agak putih ini yang dari sisi belakang kelihatan terus yang dari sisi depan ini belum Oke. Okay. Okay. kita coba dari sisi depan sama seperti yang tadi ini yang, di, yang tadi agak miring ke belakang pikirnya dan sekarang miring ke depan nah, seperti ini oke usahakan tiap-tiap gigi ini kalau kalian mikir usahakan hitung misalnya lima kali dorongan semua harus lima kali dorongan jangan sampai salah kalau kelebihan atau kurang berarti nanti lama-lama giginya ini tidak rata nah, bisa ada yang rendah ada yang tinggi harus kalian perhatikan coba ini kita coba 5 kali 1 2 3 4 5 terus sebelahnya 7 2 3 4 5 semua harus sama 1 2 3 ini sudah dua-duanya sisi belakang sudah kelihatan nah, dari kanan juga sudah Hmm, depan depan ini dari belakang terus yang ini dari depan terus ya selanjutnya yang dibalik hmm. ini belum dikikir sama sekali masih kelihatan hitam Nah ini juga sama Tetap Kita melakukan hal yang sama Seperti yang sebelumnya Dari Sisi Depan boleh dari sisi depan dulu boleh atau belakang dulu boleh. Ini kita langsung dari sisi yang yang depan. Miringnya tidak lurus, miring agak miring ke depan lari ya. Oke. Okay. Hmm. Selanjutnya. Ini sih satu mata, pokoknya selisih satu mata. Selisih satu mata. Nah, ini yang dari sesi depan. Nah, selanjutnya di dari belakang. Tinggal satu kali, artinya ini bolak balik. Kanan dan kiri, nah, kanan dan kiri, dan juga depan belakang. Jadi. ini begini dari kanan dari kanan ini dua sisi satu di sebelah satu di depan dan satu di belakang ini juga sama begitu dari depan dan juga di dari belakang yang terakhir <tuh> oke okay. yang terakhir ini yes. begini hasilnya. Hmm.